Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita ada rongsokan ini ya Ya, coba kita buka dulu Seperti apa dalamnya ini ya Nah ini, ternyata bener-bener rongsokan ini ya Sudah hampir adul nggak karuan ini Ini, hmm. dan kontrol ada, driver ada, final juga ada terus ini helco ada, ini pakai trafo berapa ini ya 10 hampar ini kayaknya. beneran 10 hampar enggak nih ya terus ini diodanya juga ada ada kemudian ini ya rotktornya ini juga ada. cari tahu apakah masih bisa diperbaiki ini ya, rongsokan ini ya. kita lepas semua kabel-kabelnya nih ya nah, kita cek dulu ini Bagian transistor finalnya ini, dan ternyata ini finalnya. Ini maka memakai campur ini, ya. Ya, memang sepasang, cuman campur ini, murah. Ini kayaknya oke. Ini ada yang... nggak nyambung. oh testernya yang rusak ya oh ini ya shot ternyata nih ya ini sudah terbakar ini balik sama saja ya shot ini ya ya benar ini shot terus yang ini ini normal Oke ini normal Oke Dimati satu Ternyata terbakar ini ya Kita lepas semua saja ya Kita buat eh, Dari awal saja ini sudah terlepas semua coba kita simulasikan tempatnya ya kita tata ulang kita tata ulang nah seperti ini kira-kira penempatannya dan ini ya kita ganti dengan yang baru semua saja ya finalnya ini ya kita lepas semua saja. Nah, kita bersihkan dulu. Nah, ini saya pakai biasanya saya pakai yang Kankan ini yang 5DY ya. Nah ini 5DY semua Jadi dua pasang ini 5DY semua Terus ini Pemasangannya Ini kita Sesuaikan dengan yang di PCB ya, biar nanti tidak bingung, kita pasang dulu finalnya ini. sudah terpasang terminal terus kita ke bagian driver ini. Dan ini ada yang terbakar. Nah, ini yang yang sebelah ini ya, terbakar ini ya. Itu yang shot TR-nya tadi ini Ternyata ini terbakar dan ini LQ ada yang hmm, Kembung ini ya. Kita ganti semua saja nanti. Dan TR TR kecil ini juga diganti ya. Oke, kita lepas dulu yang perlu diganti ini. Oke, okay, kita masukkan komponen baru ya, penggantinya ini yang rusak, dan jangan sampai terbalik polaritasnya. Ini sekaligus diodanya, ini juga kita ganti. que se oke, okay, sudah semua ini sudah diganti semuanya terus kita tambahkan komponen ini ya kapasitor dan resistor ini dipasang secara seri ke beban sebagai beban speaker ya mengganti speaker gitu Pasang dulu ini, oke. Okay, sudah, kemudian kita pasang kabel untuk supply-nya. Ini kemudian kabel speaker juga kita pasang kabel ground-nya. Kita pasang Terus kabel input audio ini Kita pasang juga dan kita ikat ya. Ya, biar sedikit lebih rapi lah. Nah, kita sambung finalnya ini kita sambung ya. Finalnya kita sambung semua. Sesuai yang di PCB. Oke, kipas juga kita pasang. Kemudian ini pakai tegangan rendah dulu nih ya. Pakai 12 volt saja dulu ya. Pakai 12 volt biar nanti kalau ada masalah tidak merembet ya, minimal aman lah ya. Oke, input juga kita pasang sudah. Coba kita nyalakan, oke. Okay sudah menyala ini ya coba kita sentuh inputnya ini ya kita pakai tegangan 12 volt dulu ya dan tanpa sekring ini nanti ditambah sekring lagi ya pasang kabel ke speaker dulu nanti kita sentuh inputnya ini sudah bunyi apa belum? ya hmm, hmm. Oke okay, sudah bunyi ya, cuman kayaknya ini potensinya ini yang asal Oke okay, Terus, yang sebelah lagi oke, sudah bunyi ya. Dan sekarang kita naikkan tegangan sekaligus dipasang uh, sekring. Nih, pasang setting ya, ini sudah kemudian kita naikkan tegangannya, 32 hai, hai, Oke okay, sudah. Sekarang kita nyalakan. Oh ya, tadi sudah diganti potensi yang kotor tadi ya. Jadi, sudah diganti. Sekarang kita pasang kabel ke speaker. dan pakai musik. kering sudah dan tegangan 32 puluh dua volt AC kemudian sebelahnya lagi Oke, dan ini penampakan rongsokan ternyata sudah menyala ya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.